Kembali lagi dengan kami, Momeran Islands, punya DJ. Satrama Rasio, Sani paling sayangku, aduh sepu cinta cuma ku. Bilang, cuma kau yang paling sesayang Rasa ini untuk kau bukan karang-karang Saya setia untuk kau bukan dengan dorang Pegang ni sapu janji Cuma kau pemilik hati Jauh ke mana saya pergi tetap kau pemilik hati Kau pegang sapu janji Kau tak akan terganti Saya mahu dengan kotong baku bawah sampai mati Ketong baku bawah baku bawah sampai mati Cuma kau saya teramau ke lain hati saya berjanji saya yang kontrakan terganti Dengan kau surasa bahagia Sa cinta kau sa surasa nisetia Saya percaya setarkan ke lain orang Cuma kau, cuma kau yang sa Dengan kau, sio sayang, yang sa Sutra mulai susu cinta dengan kau, Sumpah sutra bermain. Sius yang dengar ini yang saya bilang, susu jaga cinta ini sutra bisa hilang. Karena saya dengan kau, tunggu bahagia, saya rasa cinta ini semua sus sempurna karena kau pemilik hati dan kau terganti. Saya akan jaga kau sampai mati. Tidak ragu sutra mungkin bahagia tiap apalagi lagi niat cari baru. Karena yang saya.